Romadon tiba Romadon tiba Roma Tiba-tiba Romadon tiba-tiba Romadon Akan tiba Saatnya foto Makanan contoh Di atas Meja kelapa muda Dan palu butuh Pisang ijo Es cendol es tele Dan sebuah so foto-foto Rasanya, tapi lebih manis rasa malu Ku ucapkan selamat berbuka Untukmu yang selalu ku rindu rasanya tapi lebih manis rasa madu ku ucapkan selamat berbuka untukmu yang selalu ku rindu rawihan, malam pertama penuh barisan malam kedua berkurang orang-orang banyak. -orang Sahurnya bangunnya telat karena dia sibuk. Balas chatnya Si mantan yang ngechat, ngajak balikan maaf saja. Tiba lama tiba tiba tiba.